Dari tanah Nusa Tenggara Barat, kami Satlak Kelang, Aci Tardanu 42, tahun 2022 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Herki 42. Semoga panjang umur dan selalu diberikan keberkahan.